Semua orang dan semua energi, jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu pada zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang keempat yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per yang sudah kita dapatkan, kini ya saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. pertama untuk zodiak yang pertama.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 Di bulan Oktober tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. ini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung adalah dua pentakel ataupun dua koin. Untuk zodiak yang pertama yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang diakap kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang bisnis bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020 di mana keberuntungan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori keuangan. Di sini menggambarkan keuangan bisnis memang stabil namun satu langkah akan ia ambil untuk memperjuangkan ataupun mendapatkan peningkatan keuangan yang sangat drastis di bulan Oktober tahun 2020 di mana di sini satu langkah itu adalah melakukan suatu usaha yang dapat menunjang keuangan lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020 usaha ini akan berhasil dan membuatkan keuangan seorang Pisces akan meningkat drastis di bulan Oktober tahun 2020 sehingga di sini bisa dikatakan ataupun dikategorikan seorang Pisces bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020 di dalam kategori keuangan dan untuk support energinya adalah Page Obsol. Secara umum, page of itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang bisnis bakal beruntung di dalam kategori keuangan di bulan Oktober tahun 2020, di ia mendapatkan dukungan motivasi dan berkat doa dari seorang anak yang merupakan anaknya sendiri ataupun anak saudara serta anak tetangganya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Hangerman. Secara umum, The Man itu diartikan pasrah tetap yakin, yakin karena kuat, yakin karena suatu faktor keadaan dan yakin untuk melakukan suatu usaha yang membuahkan hasil yang maksimal. Dan jika kartu tertuduh Hangerman, kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang bisnis bakal beruntung di bulan Oktober dalam kategori keuangan, di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yang merupakan anaknya sendiri. Dan The Hangerman di sini menggambarkan. Seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang pasrah di dalam keadaan, namun ia pasrah karena kuat untuk melakukan suatu usaha yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Oktober, sehingga di sini hasilnya akan ia dapatkan secara maksimal dan dapat dikategorikan Pisces sebagai seseorang yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah. Eikopsor, ataupun 8 pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang di kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bakal beruntung di dalam bulan Oktober tahun 2020 dan di sini kategori keberuntungan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori kesehatan. Di sini menggambarkan seorang Virgo yang dulunya kesehatannya semakin menurut, namun ia melakukan usaha dengan mengkontrol Pola makan pola istirahatnya sehingga di bulan Oktober kesehatannya akan semakin membaik dan semakin membaik lagi di bulan Oktober tahun 2020. Di sini juga menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan Oktober akan semakin fit, semakin meningkat, dan semakin bugar sehingga di sini seorang Virgo akan fokus melakukan semua aktivitasnya. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Virgo bakal beruntung dengan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan lebih fit di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Page of Cup. Secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan, di mana ia mendapat dukungan dan doa dari seorang anak yang merupakan anak tetangga ataupun anaknya sendiri. Dan jika kartu dengan kesehatan kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan. Seorang Virgo mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan dengan dukungan dan doa saya seorang anak, dan dengan kaitan di sini menggambarkan seorang merupakan sosok seseorang yang yakin karena kekuatannya untuk bangkit lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020, di mana di sini usahanya mendapatkan kesehatan akan ia dapatkan secara maksimal di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah for offshore ataupun Ampar pedang untuk jadi yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Oktober adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei di sini digambarkan seorang Taurus mampu menenangkan diri mampu untuk mengontrol serta merefleksikan dirinya untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2020 dan di sini juga digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang sangat beruntung di dalam kategori kesehatan di bulan Oktober tahun 2020, di mana di sini seorang Taurus juga mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ia hadapi, dan di sini juga dikategorikan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang bisa dianggap, ataupun yang bisa dijadikan seseorang penyelesai masalah atas masalah orang lain, ataupun bisa dikategorikan membantu orang lain. Dan disinilah keberuntungan didapatkan oleh seorang Taurus di dalam kategori kesehatan. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus beruntung di dalam kategori kesehatan di bulan Oktober, di mana di sini seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang memotivasi men-support dan seseorang yang memperhatikan kesehatan seorang Taurus di bulan Oktober tahun 2020, dan jika kartu gelanggeman kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan, seorang Taurus merupakan sosok seseorang, seseorang yang beruntung dalam kategori kesehatan, nah. dimana ia mendapatkan dukungan dari seorang pasangan dan dengan Batman di sini menggambarkan, seorang pasangan merupakan sosok seseorang, seseorang yang pasrah namun ia yakin dengan memberikan perhatian. Dan memberikan motivasi yang penuh kepada seorang Taurus itu akan membuat seorang Taurus mendapatkan kesehatan yang sangat bagus di bulan Oktober tahun 2020, sehingga di sini seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang beruntung di dalam kategori kesehatan, dan untuk kasus zodiak yang keempat adalah eight of cup ataupun delapan piala. Tentu zodiak keempat yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Leo dimana mana di sini keberuntungan yang ia dapatkan adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang dulunya sering dikhianati sering diduakan ataupun sering dibuat sakit hati oleh pasangan namun di bulan Oktober ini seorang Leo sudah sadar dan mampu mengatasi semuanya dan sudah menyadari atas kesalahan yang ia perbuat di dalam kategori hubungan asmara di sini seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mampu bangkit di dalam keterpurukannya, terutama di dalam kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020 sehingga di sini seorang Leo akan memperbaiki dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia bersama seorang pasangan di bulan Oktober tahun 2020 Dan di sini juga digambarkan seorang Leo akan berhati-hati di dalam memilih seseorang Untuk dijadikan pasangan di bulan Oktober ini sehingga di sini dikategorikan Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang beruntung di dalam kategori hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah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 Yang merupakan orang tua Leo, ataupun sahabat seorang Leo yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan jika kartu bankemen kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang beruntung di dalam kategori hubungan asmara, di mana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seseorang orang tua sendiri, ataupun sahabatnya yang lebih tua dari Leo sendiri. Dalam Getman di sini menggambarkan seorang Leo asrah dalam keadaan namun di satu sisi seorang Leo telah yakin bahwasannya kekuatannya untuk sadar dan kekuatannya untuk move on dari masalah di dalam hubungan asmara akan membuahkan hasil sehingga di bulan Oktober ia akan berhati-hati dan fokus kepada hubungan asmara yang lebih bahagia di bulan Oktober tahun 2020 sehingga di sini dikategorikan seorang Leo Seseorang yang bakal beruntung di bulan Oktober di dalam kategori hubungan asmara, dan di sini bisa kita simpulkan bahwasannya empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020 adalah seorang yang berzodiak Pisces, kemudian seseorang yang berzodiak Virgo, kemudian seseorang yang berzodiak Taurus, dan selanjutnya adalah seseorang yang berzodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2020, semoga bermanfaat.